yo halo assalamualaikum geng-geng semua apa kabar nih geng sehat kalian mudah-mudahan ya ikutin terus dan keseruan gua yuk kita lanjut geng nah kan biasa geng gua kegugus cantai lu siapa tahu kan kelepas tuh lollipop nah yuk nah yuk ya agak cwek lagi yuk bisa yuk lepas lollipopnya dong alah alah otomatis otomatis otomatis otomatis dulu kita sampai dulu abis-abis nah, dikasih nih dibedak-bedak kecil dari gini kan kalau gue bentukin malas, di sini percuma. Belum panas mesinnya dia nih. Yuk, mana nih sini Nih, mana ada nih. Yuk, mana nih? ya hai, hai, aduh aduh aduh aduh aduh aduh uh, beli hai, beli geng hai, beli, geng. kuat hai, hai, hai, yuk bisa yuk kali mau dikasih nih yuk jangan hampir rugi dong dolong dolong hmm, hmm. kurang satu tuh bisa aduh aduh aduh aduh gini lagi ya elah ini boleh boleh boleh lumayan banget. tuh baru sekali keceh geng geng ya nah, kacau dah ya nah, boleh-boleh nah yuk ganti-ganti ini uh. wah jalan dong kacau gue kacau ya aduh aduh aduh aduh aduh aduh aduh aduh parah parah parah parah aduh santai, santai, santai. santai Gue puyang Nah, lagi dalam banyak yang pecah dong Hmm, ada, Kacau, geng kacau, kacau. kacau. lagi nih? Eh kunaikin dulu geng gunaikin dulu yang benar gunaikin dulu ku beli gua beli langsung Bodoh amat biarin tinggal goceng tinggal goceng yang duit gue biarin yuk aneh kemarin dong Oh, dong yang tiga puluh itu doang baru Cek. Hmm, hmm, hmm, uh baru kusebut ya Gengs, gengs, jadi gengs, eh, gengs, gengs, gengs, gengs, gengs, gengs, gengs, gengs, gengs, gengs, gengs, gengs, gengs, gengs, gengs, gengs, gengs, gengs, gengs, gengs, yang mantep banget enggak ada lagi gue ini, udah ya udah udah gini ya ya udah eh, coba masuk dulu coba kan wah oh, udah si geng ini mantep banget nah nambah lagi ke kantornya lah udah lagi Terima kasih banyak yang udah ikutin gua Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe geng Bye bye